Menemani santai bagi kalian saat ini, persahabat yang ya, akan memberikan informasi menarik dan pastinya kabar terbaru dari idola saya, kan? Untuk pertama persahabat yang kita lihat, ada ungan spesial yang kita dapatkan. Ini tentunya kejutan juga nih, untuk warga Konoha dari Kak Lensa Doni. Ada sebuah pertanyaan nih, spill dikit next content, katanya itu persahabat ya, ini pertanyaannya. Dan kita langsung disuguhkan. Konten terbaru berikutnya dari Leslor Entertainment Wow, itu vlog bersama Abang L persahabat ya Ini sih cute banget dan semakin membuat kita penasaran ya Dan pastinya kangen banget dengan Abang L tuh. <tuh> ini spill dari Kak Lensa Doni mengenai Konten next persahabat yang akan disuguhkan Perhatikan, ini konten bersama BBL Mudah-mudahan persahabatnya keluarga selar, selalu sehat, bahagia, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Dan kita lihat juga persahabat ke kabar selanjutnya. Semalam, tentunya kejutan juga kita dapatkan dari idola kesayangan yang tentu memberikan kebahagiaan lewat postingan foto persahabatnya. Masya Allah, terlihat bersemangat, happy. Luar biasa banget ya idul kesayangan kita Apapun yang dilakukan Semoga selalu diberikan kemudahan Dinner sambil meeting bareng nih Masya Allah Dan kita sapoknya dengan keromantisan Dengan kemesraan Lesti dan Bilar tuh Masya Allah banget nih pasangan Lesti dan selalu bikin bahagia warga Konoha Masya Allah Mudah-mudahan persahabatan yang berkah barokah Dan semuanya diberikan kesuksesan Amin Berikutnya, persahabat, kita lihat juga Semakin dibuat penasaran juga, persahabat Dari sebuah ungan pusingan Definisi sesungguhnya Dari menunggu tangga Lesti Wah, Masya Allah banget ya, kira-kira Mau ada apa ya ini, persahabat ya Bikin penasaran aja nih Mudah-mudahan ada kejutan Ada kabar baik dan kabar bahagia Dari tim Leslar Entertainment ya Ditunggu saja Pastinya bakal ada sesuatu Yang akan tentunya disuguhkan dari tim Leslar dan Lesti Bilal langsung selanjutnya juga bersahabat ya Alhamdulillah untuk akun Instagram bunda Leslie kejora sudah mencapai di angka 25 juta followers masya Allah inilah yang menunjukkan bahwa dukungan ini semakin banyak. Dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kita Ini info ini didapatkan dari akun buku awal leslar Celia juga sebuah kalimat ao oh, kongratulation 25 juta 30 juta orang. Masya Allah banget ya Alhamdulillah Sudah tembus di angka 25 juta followers Kongrats ya buat Bunda Lesti mudah-mudahan semakin banyak support dukungan dan doa yang diberikan kepada Lesti Kejora maupun Rizky Bilar. Dan untuk berikutnya juga para Sahabat kita lihat keunggahan akun Indosiar di acara Festival Remedian 2022 di Indosiar semalam. Ini bintang tamunya luar biasa Bapak Menteri BUMN Bapak Erick Thohir persahabat, ya? Dan kita sambung dengan Kalimat caption yang dituliskan oleh Akun Indosiar Wah, ternyata bukan hanya Tanggapan Lesti Tapi ada juga nih istilah baru Tarik, tanggapan Erick Thohir Lihat peserta kesidah Bapak Erick Thohir ternyata Kangen zaman dulu, sering nonton Kalsidah juga, aduh Masya Allah Banget ya, ternyata Selain tanggapan Leslie yang lagi viral, ada juga tanggapan dari Bapak Erick Thohir. Insya Allah banget ya. Dan kita berharap juga nih, Udah Leslie Kejora akan selalu menyuguhkan dan selalu memberikan kejutan untuk kita semuanya lewat acara-acara dan indosiar. Alhamdulillah berselamat ya, Leslie Kejora juga ini emang sudah mendapatkan izin suami untuk bisa hadir di acara indosiar yang pertama ada acara festival Ramadan dan acara aksi Indonesia 2022 tetapi persahabat yang benar, benar si tidak hadir setiap hari full karena tentunya harus ada breaknya ya. tetap kita doakan yang terbaik semoga leslar selalu bahagia dan semakin banyak doa serta dukungan yang diberikan dari orang orang yang selalu tulus mencintai